1 miliar, 2 miliar, 3 miliar 1, 1, 1 Kapan kayanya teman-teman 1 -teman? miliar, 2 miliar 3 miliar, 4 miliar ya, Itu baru cepat kaya Semoga yang nonton channel saya ini Yang nontonnya sampai Selesai ya Tanpa skip Ditambah uangnya 10 miliar teman-teman nggak -teman. tanggung-tanggung saya doa ma Allah Maha teman-teman. Maha kaya. Semoga kita diberi diberi banyak uang 10 miliar. Ya. <laughs> Amin, ya rabbal alamin. Teman-teman. Ada ada macet daerah Ampera. Parah. Sidang sidang mantan Irjen. <laughs> mantan irjen verdi sambo <laughs> parah macetnya <laughs> parah macetnya semua oh, pada itu waduh ya udahlah itu urusan para petinggi-petinggi <laughs> para yang mau cari viral ya udah di sana yang berita-berita viral teman-teman <laughs> alamin nggak Video sepi, <laughs> jujur aja ayo. <laughs> ya, video saya juga begitu, teman-teman. Sepi dulunya, Boro-boro ada yang nonton. Paling ada orang lainnya nonton, paling itu juga saya pinjem HP. HP saudara gitu kan, orang yang saya kenal, ditonton videonya dia. Eh, video saya, maksudnya pura-pura jadi dia. <laughs> saya tonton sendiri. ini teman-teman, betul lah ya. kita bukan bukan artis. siapa yang mau nonton video kita yo? kalau nggak kita sendiri. ingat ya teman-teman ya, karena kita bukan artis paling setidaknya, kita sebagai umum gitu. gitu kita harus kenal kita harus punya relasi bangun relasi bangun relasi sesama ya udah sesama youtuber pemula pemula kita bangun relasi dengan cara apa tonton videonya juga kayak kita nih kita punya tetangga kita main ke tetangga kita kita punya temen kalau nggak punya temen ya kenalan main ke teman kita Ya kan, orang nih berkunjung ke teman atau kekenalan. Ada yang 15 menit, balik. Ada yang sejam, balik. Bahkan kalau udah akrab banget, bisa sampai seharian nginep. Ya kan, teman-teman? Gitu deh. Ini juga sama kayak, kayak di YouTube juga begini. Nah, kita udah paham dia, gitu kan. Udahlah, nginep di rumah dia, gitu. Ya itu tadi. 15 menit ya, udah kita sama-sama nonton 15 menit. Ada yang 5 menit, 5 menit ibaratnya kayak -kaya kita berkunjung ke teman gitu. Kenapa? Karena kita belum ibaratnya begini nih, kalau kita belum, kenal, kita kenalan Ya Iya dong. Kita berkunjung ke dia 15 menit. Katakanlah dianya nggak ada. Lagi kerja yang ada keluarganya yang lain adiknya misalnya ya, kan? adiknya lupa ngasih tahu atau kita lupa ngasih tahu tapi di YouTube kan otomatis ada namanya notifikasi, notifikasi itulah kita bisa tahu gitu, jadi bagi teman-teman yang mengunjungi sesama Atau dalam arti kata nonton video orang Kan disitu ada CCTV-nya kalau ada di rumah Ya, begitu. ya kita manfaatkan aja CCTV-nya Kecuali kita nggak melalui CCTV gitu Itu memaling gitu Ya kita tampilin diri di CCTV Ibaratnya CCTV itu adalah daftar hadir Atau kalau di dalam di dalam video itu adalah komentarnya. Komentar, kolom komentar itu adalah CCTV. Bahwa kita mengisi daftar hadir. Berapa lima kan di komentar itu kelihatan. 15 menit. Cuma bedanya kan nggak ada sinkronisasi. Antara yang komen dengan komen di bawah. Dengan jumlahnya. gitu Paling tidak dengan kita mengisi komentar. Kita sudah meninggalkan jejak, gitu teman-teman. sudah meninggalkan jejak. Kenapa? Yang setelah saya lakukan seperti itu, saya tinggalkan komentar, saya sapa videonya, gitu. Bosnya komentatornya, gitu, baik. Ya, baik komentatornya, videonya, maupun yang pengunjung yang lain. Saya sapa, mana tahu sapan kita menggugah para video yang lain, para komentator apa komentator lain untuk berkunjung ke kita, atau juga sebagai referensi nih kalau kita nih kita mengunjungi siapa ya gitu. Kalau kalau kita mengunjungi channel besar boro-boro teman-teman nggak akan mau nonton video kita, kayak channel kayak channel besar itu yang subscribernya udah Ratusan ribu, wah, boro-boro, mau mengunjungi video kita. Sandinya mengunjungi juga jarang sekali, sangat jarang sekali mau mengunjungi video kita. Yang paling terbesar yang meng mau mengunjungi adalah ya apa? sesama YouTuber pemula. Betul nggak logikanya? Artis, contoh subscriber udah banyak, dia akan mau mengunjungi sesama artis tuh, baru dia mau tonton. Boro, boro dia mau mengunjungi kita youtuber pemula maunya sama saat artis sama-sama artisnya seperti itulah jadi ada kemungkinan kalau menurut saya saya saya nilai yang yang mengunjungi video saya ini adalah youtuber youtuber pemula atau temen-temen yang kenal video saya atau yang kenal saya Nah itulah jadi saya selalu Tinggalkan jejak Dan saya ingat ya Teman-teman Kalau ada yang nonton video Teman-teman dan berkomentar Apapun komentarnya Maupun cuma tanda Titik aja Hargain dia Atau tanda lope dikit aja Atau tanda apa begitu Cuma satu huruf aja hargain Dahulukan Tonton videonya Begitu teman-teman saya sendiri Saya selalu begitu Siapa yang komen di saya Saya hargain Saya mencoba Menghargai Kenapa? Saya tonton balik Sebelum saya tonton balik Saya tandain dulu Klik gitu Kayak ada lope gitu Sedikit Saya tandain di situ Saya tandain Kemudian saya tonton Baru saya balas komennya Terima kasih Nah itu begitu Saya balas terima kasih itu Secara otomatis Masuk ke linknya dia notifnya, ya, dong. Makanya, akhirnya ada yang balik lagi, balik lagi, dan ingat, teman-teman, jangan jenuh untuk men menonton video yang sama. Misalnya, uh, kan di situ banyak pilihan, ada video dia yang baru. Uh, kalau dia belum upload, berarti masih itulah. Tonton lagi kalau saya mau dengan video yang ini aja. gitu nggak usah khawatir, meskipun kita udah hafal lah. Dia ngomong ini, ngomong ini, abis ini, ngomong ini, udah hafal. Tonton aja dan komen lagi. Nggak ada yang larang kok untuk komen di video yang sama Ya itu nanti sebagai Dan juga nyapa lagi Ingat ya jangan di skip udah nonton-nonton full lagi Kok dia belum ngunjung-ngunjungin biar aja Nanti juga akan ngunjungin teman-teman Mungkin lo sepet pikirannya positif gitu aja Oke teman-teman jangan bosen nonton video saya ya kan Kenapa yang nonton video saya tanpa skip tonton full saya doain saya doain uangnya bertambah 10 miliar teman-teman Amin robbal alamin